sana ngantuk seng Sampai jauh. tapi oleh Yang ini yaule lo, oke. Okay, nah, di dalam lingkaran, iya iya, pinter, sip, majut, kaspel, oke. Ya, iya iya okay. yeah, iya yeah, yeah, yeah. keren bater no, bater, oke, okay. lari, lari. Nah, belum gayaule, e, e, e, oh, eh eh, di garis, di garis, ini ngono, ini ngono, ini ngono, ini ngono, ini ngono, eh. oke, okay. ayo, ah, oke. Okay. Di operasi penting yo yo yo yo, yo, yo. nah oke okay. nah ya yeah. iya yeah, wes ah oh, lo coba di video musue yang di video clero protes Ayo bater nah yo iki lomba istafer jauh <laughs> ayo karangnya nah, idruk ayo monggo monggo ya masih masih nah oke okay, oke okay. yeah. iya sip lari gaspol oh, oh, nah, oke okay. Dan nomor 4. Silakan nomor tiga di sebelah utara, nomor 4 di sebelah selatan. Oke, silakan. Oke. Okay. Sambil menunggu sfert kelahiran yang lagi segera diisi. Ayo Ayo Satu menit lagi. Yo. Ora Ya, oke. ya masih Satu Dua Oke okay. Yuk Ojo halus halus dong Nah Koyok putri solo Nah yuk Ayo Orang bobo yang penting sih Aneh Melayu Ayo Aaaa Ya Oke Oke Nanti tidak ada final Berarti Nanti betul. Belundung kayak Orang bobo, Si geredeng Ya nanti tidak ada final langsung diambil penjuriannya. Stop, hukum terus diun. Oke, okay. silakan semangat, rayun, rayun, ayo rayun. Rayun. rayun, semangatnya mana? Empat, tiga, dua, satu, stop, stop, stop. Oke, okay. oke okay, ya dua oke langsung semangat semangat semangat ayo semangat semangat semangat semangat semangat semangat, semangat, semangat. ah berlomba cepet-cepetan tapi meminimalkan awas mas Oh Jok Nasi Oke Oke Oke ya Oke, okay. Kaspol. Nah, nah. Yo. nah, di dalam lingkaran, patung ingat-ingat ya di dalam lingkaran. Nah, Bayem. Nah, oke, okay. ayo nah, mas. iya. Oke, pintar. Semangat, semangat. Oke, okay, ya. Dede, ayo, iya awas awas 1 bulan detik utara kono bingung neng-neng lor nyebel anak-anak bingung ayo hey, semangat ah eh eh eh hupu disuta disuta seh hup hup stop stop balik Nah, ayo cepet ngon cepetin mulut cepet cepet orang cepet cepet buis ragunya orang Solo ini orang kan cepet tak, eh. ayo cepet A ah bule bimo enggak eh, lo ayo ayo ayo <tihan> yo tenang pun ngerasa no. emosi pun ayo ayo lari ayo ayo konerok lagi jambon jambon ayo kono roket kono roket kita kono bu ayo mas kono mas aku rasa jombro jombroan eh <tuk> uh eh -uh. sip penting neng kono neng bunderan <tuk> ya rusong, nah, gitu Pagi, ya rusuk lo kayak gini kok ini ya rusuk ah ayo maju. <tuk> ayo ke panitia sudah siap ngeh bohongin liurannya <tuk> perasaan banyu kok bieo bu Iya menitiani lo. Yo, siap ya? satu dua Yo. Yo, nah ratu dur. Nora masalah, penting to isi. Yo, Iya, Iya, iya, iya. Nah, ya, ya, ya. nah sip. Oke. Okay. Jangan lupa pelan-pelan mengesokan Oke, ini nanti paling lama Oke, okay. okay. okay. siap Bang, kalau ngasihkan di dalam lingkaran ya nak ya Oke, okay. di dalam lingkaran Bang Oke, okay. untuk rintangan juga yang tepat Kalau ikling yuk, ikling uh, Siap? Ini mampet neng gila-gila Ayo fokus ya fokus. fokus. Yo. Oh. Rasa, cepet cepet Cepet tekan Nah, Semakat, semangat, semangat. yo. Ayo semangat bu. Bagus semangat Jangan jangan Jangan layu. Layu ini ngobatin gitu. Yo, gaspol. Nah. Tos ini. 2 menit, ayo amin 2 menit ya. Heeh. nah baru dua menit. Silakan, yo gaspol. cewek, hey, sue. direm-direm-direm-direm. Yo. Nah, keren. Duh, inilah anak-anak hebat. Besok-besok semoga dari Bupati kabeh. Nah. Ya, yo, ya, sih ya, cita-cita, jadi guru TK orang. ya, murid ya, Rene ya, ya, jadi guru ya, kadang lulus ya, ya, Allah, terus so, guru TK ya, ya, ya, oke, siap keren, nah ya, oh, ya, alon Nah, fokus. Nah, yuk. Semangat, semangat, ayo. Ya, yeah. luar biasa. Sawu! Sawu! sawu u Sawu sabu, sabu, sabu, sawu u Jambon! Ah Oke! Okay. oke okay. sip. Nah, jambon ini adalah salah satu kecamatan yang punya warna sendiri Ya, mau main jambon Oke, okay. ayo bon <laughs> <tik> Ayo Bo. ayo sawo Nah, ayo Oke, oke 3 menit 40 detik Yuk, semangat Anaknya, yuk yo, Mayu. Nah, pas gaspol. Oke, keren. Masih satu menit lagi, yuk Mas. Sesak puterannya, Yoh. Ayo, Cepat cepat cepat cepat cepat cepat. cepat cepet, cepet, cepet, Cepat cepet, cepat cepet, cepat cepat cepat. cepet, cepat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 empat tiga dua satu berhenti terima kasih keren tostos anak-anak ponorogo ada hebat oke lanjut nomor undian lima belas yuk 15 belas enam dari mana Kau Oke. Siap? 500. Anak, 500. siap, siap, siap kan, anak, anak sudah siap? Kamera sudah siap? Lima, bimbing, bimbing. Terima kasih Pak Mungkin. Berapa kali? Ah, Oke.